Super school fans, welcome back to Timeout. Jordan Poole, <laughs> come on. Julius Randle, come on. Oh, no, Now nah, let me stop. Let me stop. Nah, let me stop. Ben Simmons, come on, man. <laughs> <laughs> <laughs> Shoot, ain't nobody beating us, boy. <laughs> Clay, you can slide down here too, my boy. DeAndre Ayton You in CP3, come on Oh my God, what? is too funny for that one Doh <laughs> dimana dia ngajakin Pemain-pemainnya underperform di playoff Untuk pindah ke Taiwan Ju Sendo, you. Dan Dayton, yuk Damon Lee Ayo biar gak jadi mister beban lagi disitu Kalo di Taiwan gue yakin uh, Damien Lee akan jago sih men Di sana. Tapi uh, jujur gue gak akan kaget sih Kalo makin banyak pemain NBA Nanti akan pindah ke Taiwan Karena gajinya masih oke okay banget sih Jutaan dolar Dan gue yakin kayak Dwight main Dapet banyak endorsementnya Dari Mastercard eh Dapet men Jadi banyak banget keuntungannya kalau mereka pindah ke asing karena di Asia ini memang pasarnya semakin besar aja So I'm not gonna be shocked Men kok akan Makin banyak pemain veteran Nanti main di NBA, uh, Main di Taiwan Seperti Dwight Howard Lalu juga Jeremy Lin So Thank you so much though Dwight for that content That was really funny And bagaimana menunggu Kipadila Dan kita kembali lagi Ke kelas timeout hari ini Dan guys I survive Seminggu di Kamboja Panas-panasan Di lapangan And now Udah gak perlu Panas-panasan lagi And thank you so much though Untuk semuanya sudah support uh, Semua konten gue Liputan gue ini Dari Sea si Games Walaupun setelah tim Timnas skala langsung terjun bebas, terjun bebas guys viewsnya, but it's all good lalu juga gue dapet banyak hate juga dari dm di comment section karena gue belain timnas, uh, bukan gue anti kritik tentang timnas sebenarnya, kritik apa-apa, evaluasi juga apa-apa, jawab melalui gue melihat dari jadwal timnas yang main 3 hari berturut panas-panasan main satu 1 siang panas banget recovery-nya nyampe kadang-kadang nggak -kadang nyampe 12 jam jadi gue cuma mau bilang apresiasi kritik boleh tapi juga kita harus apresiasi dari anak-anak timnas itu sih. And special thank you dong Uh, kepada bokap gue uh, kalau nggak ada bokap gue gue nggak akan bisa ke Sea Games karena semua biayanya dia yang cover jujur aja uh, nggak sia-sia ya, ya, sih dia maksain gue juga untuk ke Sea Games main ini soalnya sebenarnya udah sempat mau batal gue kayak kecapean gitu jadi gak bokap gue wajib pergi harus pergi harus pergi dan gue akhirnya seneng banget sih karena bisa reconnect with a lot of friends there Lalu juga ketemu dengan teman-teman baru pemain baru so uh, I was very blessed yeah. I was very lucky bahasa once again, thank you so much kepada bokap gue and then, sebenernya gue rencana untuk interview Derek tapi Derek belum balance DM gue <laughs> dia udah oke okay, sih Tinggal nungguin tempat dan jamnya. Semoga sebentar lagi balas nih. Semoga Derek juga nonton time out-nya. <laughs> Walaupun gue gak yakinin nonton sih. But, semoga aja dibales. Dan akhir besok gue bisa langsung upload interview-nya. Um, lalu nah, sehari ini banyak sih yang kita harus bahas, kita ngejar dari berita, -berita kemarin, Jamal Moran Victor Wembanyama, Nyama, lalu of course hari ini Jimmy Butler and The Heat bisa mencuri game satu juga di Boston and Lakers kemarin PHP ke fansnya yang udah ngejar dari ketinggalan 21 point tapi tetap kalah 6 poin uh, ya, yeah. batal mereka ngambil game 1 tapi gue gak tau kenapa gue ada feeling kalau besok ini Lakers akan dibantai sama nah, kenapa bisa gitu tuh guys, ditunggu aja di kelas hari ini ya, tapi uh, itu adalah beberapa topik yang kita akan bahas di kelas timeout dan seperti biasa guys, sebelum kita mulai, kasih like dulu guys, tekan dulu tombol like, say. semakin banyak like, semakin senang uh, semakin lama kalian nonton juga saya, semakin senang, jadi kalau kalian kalo bisa nonton timeout itu secara full guys, jangan di skip-skip guys <laughs> kalau kalian cuma denger beberapa part aja, dinyalain ITV-nya biar kita nontonnya full, karena kalau nontonnya full itu algoritmanya lebih mantap <laughs> so, once again, thank you so much guys for watching timeout today, dan terima kasih masih setia selalu ada di channel ini juga, now let's start our class with rock and troll rock and troll, rock and troll, dimana kita akan nge-troll, Maika Parsons, semoga gue sebutannya, apa, sebut namanya dia benar. Ini adalah linebacker dari Dallas Cowboys. Dimana dia dilabrak sama Jason Tatum sebelum game hari ini. Kira-kira game sebelumnya, dia pakai jersey dari SMAX di Philadelphia. Gue kalau digituin sama Jason Tatum, gue akan gametar sih. Uh, gue akan gitu sih pasti. Gue mau jawab apa, bingung ke Jason Tatum. Tapi Doi langsung bilang, I need your jersey, bro. I need that zero. So dia langsung pake. Lu. Dia langsung pake jersey-nya si Boston Celtics. Um, tapi... Kesalahan besar yang dia lakukan adalah juga dia pakai jersey over a flannel, bro. You cannot do that, bro. That looks ugly, looks crazy ugly. Sih, menurut gua dia just wrong, gak cocok sama sekali. Uh, come on, bro. You gotta dress better, man. You gotta dress better. Uh, and he gotta make his mind, loh. Dia mau belain tim mana sih? <laughs> harus belain, harus pilih satu nggak? usah pilih dua sih, menurut gua sih, But, yeah. Bro, to do better dong. So itu dari Rock and Roll and John Moran, also to do better. Uh, last weekend, Kohala. itu dimana pas temennya lagi IG Live and NBA Young Boy comes on. Udah ngatahan doi, pas dengerin lagunya NBA Young Boy, langsung dia flashes gun again uh, netizen tuh. Tapi cuma banget apa? Ya, Yang nonton live nya kayak cuma 100 orangan doang. Tapi tetap aja ini bisa screen cap loh. Gila sih. Itu canggih sih menurut gue sih udah gitu, temennya juga tuh langsung panik kan? Temennya langsung turunin HP-nya kayak, oh dia masih dalam hati juga, oh my God, I just fucked up. Pasti <laughs> ngomong kayak gitu juga temennya, tapi um, gue shock sih, jujur aja ngeliat Jah se-careless -se itu, and se itu juga, uh, jangan sampai sih dia kayak lagunya Khalid sih, young, dumb, and broke. <laughs> karena kita tahu dia baru aja lost 40 million dollars, uh, karena dia gak masuk all NBA, and now, dia akan lose some more money. Karena dia pasti akan kena suspension juga nanti dari NBA dan juga Memphis Grizzlies Lama-lama kayaknya perlu jual grills-nya tuh yang ada di NBA All-Star <laughs> Tapi, Ja, like I said, sekarang ini dia disuspended In all activities uh, di Memphis Grizzlies uh, Gue suka sih sama Memphis sama NBA, kali ini dia cepet banget untuk respon hal ini uh, Dan juga dengan hukumannya Pada Maret lalu, it, just, it was just last March Si John Moran ini pertama kali flashes is gone, uh, lalu kena suspension juga for 8 games, ingat gue. Lalu harus ke rehab juga, uh, dan NBA sama um, Grizzlies tuh udah jagain image-nya dia banget menurut gue. Dan juga Nike sih, Nike itu masih ngerilis loh Sepatu jawannya dia, dan sekarang ini pasti semua pihak kecewa banget karena it was just 2 months ago. And he did it again, ini kayak kayak ah, ya? kayak dia tuh kayak nggak peduli gitu menurut gua kayak oh ya gue dulu udah ini, ini ini tapi sekarang gua ini lagi kayak fucked up lagi jadi dia was really bad menurut gue dan gue yakin Adam Silver sakit hati banget sekarang ini kalau lo bisa lihat interviewnya dia sama Melika, kalo yang Melika yang interview tuh kayak papanya kayak kecewa banget dia kayak papa yang kecewa gitu dikicauin sama anaknya gitu uh, Benjamin. He got to wake up though. He got wake up and realize that he is not a gangster or he's not John Wick menurut gue. Eh, uh, ini sebenarnya adalah role model. Role model untuk banyak sekali anak-anak muda di Amerika, di Indonesia, di seluruh dunia menurut gue uh, banyak banget anak-anak ngedolein dia. Jadi jangan sampai sih kena bad influence dari Jamoran juga. So I'm praying Joe to get better though. I'm praying Joe to get better. Hopefully dia bisa gak flash anymore guns uh, in the future. Dan juga yang pasti gue yakin sih ini akan berat banget sih suspension dari NBA. The least ya, yeah. the least kalau menurut gue itu mungkin sepertiga kali ya. Sepertiga dari season depan. Tapi kalau gue sih, kalau gue... Gue rasa sih Lebih dari setengah sih Lebih dari setengah season Dia akan disuspen sama NBA But sih will sekarang ini Masih diinvestigasi Sama NBA Dan juga Memphis -Dies. Mungkin minggu depan Atau bulan depan Baru ada keputusannya Dari Adam Silver Oke nah Kita akan bahas tentang Pelatih kesayangan kita Doc Rivers Yang mainnya dipecat Oleh Philadelphia 76ers Dua hari Setelah kalah Dari Celtics Di game ke-7 Daryl Moore Made the decision Untuk release Doc Rivers uh, Joel Embiid though Katanya tapi shock banget Dan juga sedih Karena katanya dia lumayan de dengan Doc Rivers so uh, Apakah ini akan berpengaruh Dengan uh, happinessnya Joel Embiid, The Sixers Ini patut ditunggu sih um, Doc 3 musim ya, The Sixers Dan belum berhasil untuk membawa mereka lolos ke conference finals Selama 3 musim Kalau regular season dia oke okay banget bersama Sixers Tapi pas di playoff itu sedikit loyo mana di 3 se seasons ya Di 3 seasonsnya Doc Rivers di Sixers uh, Dia dua 20 dan 15 Selama NBA playoff uh, Season ini banyak sih pelatih yang dipecat sih Mountie Williams, Mike Mike Holzer, uh, who else I'm missing, I'm missing one, I know, and now, Doc Rivers, uh, tapi, <coughs> untuk Sixers, this is a very big off season, karena kita tahu Om Brewok juga, I think is gonna be a free agent, uh, Derimory pengen banget bawa anak kesayangan ini, resign lagi di Sixers, uh, tapi Harden gosipnya pengen banget ke Houston lagi, karena kemungkinan kok Hala kalah dari Bostonnya, dia langsung clubbing di Houston, setahu gue, um, So interesting to see Omrewo kemana karena kita tahu juga Omrewo masih salah satu superstar lah ya di NBA dia masih apa impactnya dia untuk sebuah tim masih besar banget. Um, Daryl Morey ini tugasnya banyak sih dia juga ini pertama kali memilih pelatih untuk Sixers jadi ternyata Doc Rivers itu udah ada di Sixers sebelum si uh, Daryl Morey itu nyampe di sana jadi ini pertama kalinya sih katanya bisa aja bawa reuni sih Mike D'Anthony sih waduh tapi kok Mike D'Antoni malah gue ya, kok mereka ambil ya I don't think they are serious about uh, winning the championship. Karena they, Mike D'Antoni kita tahu uh, offensive coach aja bukan defensive coach. Sedangkan defense wins championship. So very interesting though untuk melihat kira-kira uh, siapa yang akan diambil sama si Daryl Morey. Karena siapapun yang mau ambil pelatihnya, dia harus make sure bahwa Joel Embiid gonna be happy with that choice menurut So ya yeah, itu dari 60 Karena San Antonio Spurs fans. How you feeling, bro? Wah ini kayaknya pada bangkit semua sih dari kubur langsung ya Karena kita tahu Satu musim ini gak bisa, gak bisa berbicara banyak lah ya Si uh, Francis Anthony Spurs Mereka tanking kemarin ini Dan tankingnya akhirnya berhasil Menapikan seorang women nyaman Nah NBA kita tahu pemain baru aja melakukan draft lottery Dan Spurs Berhasil memenangkan draft pick number one uh, Yang asumsi Detroit Pistons sih Udah menang cuma 17 kali Dapatnya nomor 5 guys <laughs> Kasian masih Detroit Pistons sih uh, Yang hoki Of course, Portland Trail Blazers mendapatkan uh, pick number 3, and uh, Charles Hornets mendapatkan pick number 2. Hornets empat kali sudah nyaris dapat generational talent. <laughs> uh, interesting sih, apakah mereka akan milihnya Scott atau si Brandon Miller di, di number 2? Tapi kalau menurut gue sih, kayak Hornets akan nyambal Brandon Miller, walaupun gue tau, melo sering cedera Lo Mungkin bisa aja juga trade si uh, Terry Rozier. Ya. tapi you cannot pass on a talent like Brandon Miller. Si menurut gue si Brandon Miller ini forward six foot nine yang bisa get buckets at any time dan menurut gue dia akan jadi all-star nantinya di NBA ya yeah, mungkin mirip-mirip kayak Brandon Ingram gitu kali ya kompris nih mungkin si uh, Brandon, uh, Brandon Miller ini but uh, yeah man, I think that's gonna be their pick and Portland katanya sedang mencoba untuk menjual Uh, pick mereka nomor tiga untuk mendatangkan seorang all-star karena of course pressure-nya tinggi sekali karena di Portland uh, front office untuk bisa mendatangkan seorang superstar yang bisa membantu Damien Lillard kalau nanti Damiennya pasti kabur <laughs> but back to the Spurs though um, kemarin meme gak kakak yang eh, si Greg Popovich lari-lari gitu kayak mau jemput Wemby di airport <laughs> itu gue ketawa sih tapi uh, Wemby tapi dari awal memang udah punya ke Spurs sih. Ya. Dia waktu uh, Rockets dapat number 4-nya. tangkap kamera kayaknya. Jadi seneng banget tuh. Gue gak tau sih tuh videonya beneran atau enggak. Tapi uh, banyak sejarahnya juga antara pemain Spurs dengan pemain Prancis Kita gitu, tahu ada Tony Parker, ada Boris Diaw. Jadi memang dari kecil pun dia udah pake jersey Spurs sih. Ya. Si WMB ini. And the WMB FX udah berasa wala sekarang. Karena orang langsung beli merchandise-nya. Dan udah ada 2.500 orang katanya yang beli season tickets langsung ke pemain ini. Dan gak salah sih karena... Wemby is the apa ya? Probably one of the most hype prospects ever sejak uh, LeBron James. Gue aja pengen libur Summer League, pengen. Mau gue Summer League untuk lihat Wemby. Like, ya, tapi gak bisa. Gue kayak NBA Finals akan skip. Uh, walaupun bokap gue masih agak makses sih untuk gua pergi ke NBA Finals, tapi I haven't made my decision yet. Uh, lalu juga ke NBA Summer League ada. sih pengen sih lihat Wemby main sih di Summer League sih. Karena gue gak tahu di Jakarta dia akan main atau enggak nanti sama Perancis. Kita masih harus menunggu konfirmasi itu. Uh, but pressurenya tinggi sih, pressurenya tinggi untuk Miami karena dulu kita tahu Spurs dapat David Robinson, dapat Tim Duncan untuk number one picknya mereka dan dua-duanya season pertamanya identical rekornya, rekornya 56-26 dan potensial startersnya Spurs adalah Trey Jones, uh, Trey Jones lalu juga Devin Facel, uh, Kaldin Johnson, Jeremy Sohan and of course Wemby. Feeling gue sih season pertama berhasil Kalau dengan squad kayak gini. No disrespect. Karena kita tahu mungkin dulu tim kan, ya timnya udah oke okay lah ya. Ada pengalaman kan udah ada Tony Parker, udah ada kayak pemain-pemain veteran lama Jim Nobili gitu tapi um, tim Dunkin juga masih ada Wasmein, masih ada David Robbins dengan The Twin Towers juga. Jadi menurut gue kalau tim kayak gini lebih berat nih, lebih berat realistisnya sih jadi mungkin kalau season pertama kita kasih WMB bisa masuk ke play internemen lah ya, gini sih uh, kecuali kalau tiba-tiba memang si Spurs ini add a couple more veterans untuk membantu tim ini but exciting time dong, exciting time untuk Eric Linarto dan juga for, uh, for Spurs fans yaitu Chris Ross juga itu sangat Spurs banget dia siapa lagi yang di grup Discord yang Spurs sih, kayaknya tau, gua, tau si Spurs banget sih cuma Eric Linarto doang sih Eh, dan sekarang ya, kita pindah ke Miami Heat, si Specialist game 1 uh, historic third quarter tadi untuk Heat uh, mencuri game 1 setelah menang 123-116 dari Celtics 3 my ass kata Jimmy Butler <laughs> mereka cuma diprediksi menang uh, 3 aja untuk bisa menangkan series ini um, ini lima kali beruntun loh mereka menangkan game satu di NBA Playoff uh, Celtics gue nggak tau sih tahun ini kenapa mereka jelek banget at home mereka hanya empat dan empat aja rekornya uh, the story of Miami Heat role players continue yo. gila mereka bener-bener step up terus yaitu Kawhi, Max trust Caleb Martin, Gabe Vincent ini semuanya rat tak 15 poin semuanya jadi berempat itu mereka total 60 poin sih ya. jadi lumayan banget ya, dari uh, role player mereka semua baru pertama padahal tadi di obok obuk lo pen area nya si uh, pen area nya si miami heat sama celtics celtics nyata 40 poin Inside the paint area. Dan pas time mereka unggul 66-57. Tapi emang di kuarter ketiga. Celtics agak rileks sih. Agak rileks banget tadi mainnya. Apalagi defense mereka. Mereka kayak udah yakin itu kalau akan menang. Dan Eric Spostra. Emang jenius sih. Ini pelatih menurut gua adalah pelatih terbaik sih saat ini di NBA. Di kuarter ketiga he takes everything away. Yang dilakukan sama Celtics di paint area di first half. Marcus Smart pun dijadiin shooter sama dia. Padahal di bawah pertama 10 asis. Si Marcus Smart tapi tiba-tiba di kuartal ketiga dia nggak mau ngoper teman-temannya ya, Dan langsung buntu loh. Si Joe Mazzulla tadi mismatch banget coach. Uh, mismatch banget menurut gue ini coachnya. Um, Miami malah wangi banget tadi di ketiga nembaknya. Confident levelnya langsung through the roof. Uh, Max trust. Tadi 13 poin ya Di quarter ketiga. 3 point corner. Lalu juga ada satu yang ditipin missnya dia sendiri. So, Masters was working. <laughs> And Miami tadi franchise record in the playoff. Uh, in any quarter. Dengan 46 poin. Itu banyak banget sih. And Joe Mazzula sampai banting board guys. Dia sampe banting board. Saking kesalahan sama tim dia. Dan di quarter keempat. Jason dia itu malah gak ada field goal sama sekali. Man, no field goal. Dan tadi gue gak salah dia 3 kali turnover. atau 3 kali traveling itu di in the last 97 seconds. Jason Tatum abis 51 point after a whew, after a phenomenal performance. Tiba-tiba di kuantar ke 4, enggak nembak hawa sekali loh. Superstarnya loh. Lo. Gila sih. Gue bingung sih sama Jason Tatum sih. Tapi um, Caleb Martin juga continues to have a big postseason for the Heat. Dia terakhir udah di corner ya. Sisa 2,5 menitan di opera sama Jimmy Butler. Dia 3 point masuk uh it was really huge And Jimmy of course lah terakhir bolanya mantul-mantul dulu di ring three point yang masuk lalu dikasih wing guys sama Jimmy Butler ya Jimmy Butler still himido you know? still himi butler in the playoff still unstoppable Uh, Jimmy still amazing, 35 poin, 7 assist, 6 steals Hai, Jimmy Butler dan Dwayne Wade saja Di franchise Miami Heat yang pernah 30 poin dan 6 steals di playoff BAM played well also, kita gak bisa lupa tentang BAM ada bio 20 poin, 8 rebound, 5 assist BAM masih uh, aktif in the paint area Lalu juga defense-nya oke okay juga tadi beberapa kedua Empat pemain roleplayers yang hit, like I said Semuanya 15 poin tadi, dia 60 poin total um, Miami Heat ngerisih They are, they are really on a mission right now. Uh, gue sih nggak berani sih kalau main mi hit sih, jujur aja. Karena mereka mainnya kemistrinya bagus banget. Menurut gue tim ini sih. Dan Tatum tadi calm down sedikit dengan 30 poin setelah mainnya 51 poin. Jalen Brown 22 poin. Tapi sayangnya 2 poin ini totalnya 10 turnover, guys. Di game ini. Tapi fancy Celtics masih ngantur lah. Udah, asal lah. Ada 1-0 lah lawan Hawks. Eh, bukan lawan Hawks ya. Lawan Sixers kan kalah juga 1-0 dulu. Lawan Hawks 1-0 dulu lagi gue lupa ya. Eh. Yeah, enggak ya, tapi yang pasti mereka udah berkali-kali lah, down dulu di game 1 sih, jadi fansnya, uh, fansnya gue yakin sekarang enggak, enggak, enggak, panik-panik banget lah ya. Uh, sekarang kita pindah ke, yo, that Denver Nuggets and Los Angeles Lakers series is gonna be really fun though. Itu, it's all about offense, yo, no defense kayaknya yeah, menurut gue game kemarin itu, dimana you know it's over when Joker is dunking on AD. <laughs> But Denver take game 1 setelah menang 132-126 dari Lakers, uh, ya yeah, like I said, gila sih fast pace, uh, not really much defense apalagi dari De Russell nggak ada defensenya. But Denver masih undefeated tahu tujuh nol sekarang ini at Ball Arena in the playoff. Uh, that AD and Jokic battle was crazy doh. gila sih kita watching Nikola Jokic sih kayak nggak unfair, benar-benar unfair banget sih menurut gue sih karena triple double lagi 34 puluh empat poin dua puluh satu rebound empat belas ases dilawasi sih. sih. Uh, Lalu kalau perhatiin nih di offensive nugget dia tuh bisa dictate. Man. Dia bisa tahu main defense si Lakers dia tuh bisa baca ya dia kontrolnya bolanya. Dia tuh suka nangkep bolanya di elbow ataupun di high post high post atau di low post. Tapi dia bisa lihat kayak weak side kayak gitu loh. Dia bisa baca weak side defense si Lakers dan ya yeah. uh, ini di kuarter satu pas di double team dia tahu KCP akan ngecut for an easy layup di quarter ketiga dia survei lagi weak side nya dan Dilo meleng nggak jaga KCP so another easy bucket for KCP Dilo bengong itu lo defense ya lo nggak tahu KCP di mana dan Dilo itu minus 25 guys in a 6 point loss <laughs> Dilo, Dilo kata kata Bruce Brown aja Dilo tuh kayak kayak traffic cone kata kita we just gonna attack Dilo. <laughs> we just gonna attack Dilo all the time. Oh my god. Dilo aja sih tapi Dilo main latihan nembak deh extra extra shoot extra shots after the game. Um but Yogi juga end of third quarter gila man step back three point depannya Adi tangannya AD dari depan mukanya I don't know how he make that shot bro that shot just ridiculous right now man and tapi emang guys di jangkauannya ada beberapa circus shot ada beberapa tough shot yang masuk ini juga Jamal Murray konhali ini quarter keempat ya dimana dia juga depannya LeBron man <laughs> nembak three point masuk Sampai di-approve sama Lebron, dikasih jempol, dikasih jempol sama si Opa Lebron. Tapi Opa menurut gue sih juga kemeng maksa ya Kita tau, Lakers sempat down by 3 points, di sisa 40 detikan. Menjaga dia Jamal Murray udah capek kaki tangannya udah di kakinya udah di kakinya gitu. Jadi harusnya di attack sih sama si LeBron sih walaupun masih banyak gitu. Lu kalau beda kalau bisa nyetak 2 poin masih cuma beda 1 ya. You still have like what? 40 ataupun juga 30 plus seconds itu masih banyak banget menurut gue. Sih. Jadi bad decision though from the king tapi nggak kayak Jordan Poole kalau Jordan Poole nembak kayak gitu langsung dihujat. Kalau LeBron nggak tahu gue ada dihujat apa enggak ya. Ada yang hujat enggak? Ya. <laughs> aku penasaran juga sih tapi LeBron main 3 poinnya lagi off banget, man. Itu pas dari nembak itu lagi tiga 3 poinnya, tapi dia masih nekat menembak, dan akhirnya jadi 04 4 deh 3 poinnya, ya Dan <coughs> opal tadi main bagus, opal bermain main bagus main the whole game Dia 26 poin, 12 ribon, 9 assist sampai triple double uh, But yeah, he just got a big, better decision sih di quarter, uh, in clutch time kemarin ini And if you are the Lakers, you cannot let Bruce Brown goes off bro With 15 points kemarin ini, and done! All over you, gue pengen nggak tau sih, Walker kenapa tuh dia kesakitan ketendang Bruce Brown, atau gimana tuh, tapi um, KCP juga had a big game with 21 points. Ini posisinya beda sama di bubble ya guys, di bubble itu KCP adalah third best player kali, third best player-nya Lakers. Sayangnya sekarang KCP sudah bersama, dan Fernand guys. And I know Lakers fans feeling good though, uh, setelah yang mereka make a great second half adjustment. Dimana kita tahu mereka sempat down 21 dan hanya kalah dengan 6 poin aja. Uh, of course semua orang pada ngomongin, oh iya yeah, uh, itu bagus banget tuh si Rui jagain. Yoki, Yoki uh, si AD jadi bisa kayak ya on, on and off lah jaganya di uh, Aaron Gordon. Jadi bisa bantu gitu. Dan Yoki akhirnya nggak bisa nyetak field goal sama sekali nol dari dua dan juga dua kali turnover. Darvin juga udah ngomong kayak, Ah, oh, we gonna be alright, man. Trust me. Biasanya orang yang ngomong trust me, biasanya gak bisa di trust. sih aja sih. And Shaq, udah guarantee juga Lakers akan menang besok ini. Hei, gue gak tau kenapa feeling gue besok. Lakers gonna lost double digits. That's my feeling though. I might be wrong. Uh, Kalau gue salah sih, besok pasti banyak yang silaturahmi nih. Kesini, pasti banyak yang komen. Gue yakin. Koroki salah lu. Kalau gak, sekarang Lakers fans lagi. Yes, Koroki pegang nugget nih. Akan di jigs nugget ya Pasti semua kayak ngomong gitu juga sih. Tapi, ya maksud gue, coach, Melon, gue mau, gue mau post Melon anjir, bukan post Melon juga sih pelatihnya si Nuggets, tapi emm, coach Melon gue yakin juga akan make adjustment, Yoke juga pasti akan make adjustment di Jagama Ruyo Hachimura pasti juga akan nonton film gitu, jadi kesannya kayak, kalau kata anak-anak prediction geng, kayak Nuggets nggak punya tangan sama kaki juga aja, tapi ya, gue nggak tau kenapa sih, karena menurut gue sebenarnya main Legacy itu kuarter keempat agak rileks aja sih. sebenarnya di kuarter satu dua tiga tuh lumayan mendominasi Lakers menurut gue. jadi itu kenapa gue agak feeling besok Lakers bisa apa si Denver itu bisa menang double digit. apalagi kita tahu Eddie main udah 40 poin udah 10 rebound. jadi besok jadwalnya bang Eddie off dulu besok, statsnya jelek dulu besok jadi itu kenapa dan plus mainnya kan di nah Denver Istirahat cuma sehari ya napasnya mungkin satu babak aja lah Lakers besok itu udah capek kedinginan, uh, napasnya tipis habis itu kan karena kita tahu altitude-nya tinggi kalau di Denver jadi ya yeah, itu kenapa sedikit alasan gue gue bilang kalau Denver besok akan menang, uh, menang apa, menang double digit sih karena I don't know, I think Denver just better on everything menurut gue sih, Denver is better in everything menurut gue karena pas gue lihat sih jadi ya yeah, kita lihatlah besok kalau gua salah pasti banyak yang ngatain gua di bawah sih di comment section gua harus siapin mental gua sih. So itu sih untuk timeout hari ini, oh kita harus ke player of the day dulu, player of the day, BigHoney, Nicola Yogis, 34 poin, 21 rebound 14 asis. Dia main tuh apa ya, rekornya ini, rekor juga sih triple-double-nya dia, coba gua cek, gua, udah ga ketemu sih tapi ya pasti ini rekor untuk big man sih tau gua, triple-double kayak begitu. And yeah, Nuggets pun juga berhasil mengambil game 1 untuk mengalahkan makers, that is why he is our player of the day. So timeout geng. Thank you so much for watching Time Out Today. Terima kasih sudah selalu dukung, selalu support. Walaupun udah malam-malam upload this. Semoga masih banyak yang nonton. ini anyway, once again, thank you so much guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.